Oh di Panggil apa Iya, matanya saja sih Nah, nah bagus Ini digigit cepatlah. Ini disandarkan di sini Deko. merusak pemandangan ini, Anakku sepuluh penulit eh Anjan, usah dari kemarin ini begini tiga <tuh> <tuh> <tuh> ya <Yide, kemarin tuh> <liling atau, tuh> angkat aku tuh Lucunya. bagus ya Anya Jin. aja nih. dia Jadi semua. Mimi. Jin, ada jatuhku mau <laughs> makanya badan tuh dosa dilembu lemui Taku sendiri, oh, bapak, bapak gitu. Takut dia takut sendiri dengan badan heran malu. <laughs> ya Dia ke Enggak, belum belum Enggak. bilangnya tadi eh Dinda Eh Ajam, Kak. Dad, dipanggil Anya. Iya. Udah. rumah tuh nsahuti. lucunya girinya itu bantal dia lucunya. Berat, <laughs> ya. bantal lagi nah, bantal berat, berat. Nih. Nih, weh papa jak ero, ini ya anu habis Hahaha. Kamu tidak, tidak ada anunya. Apelnya. Bukan apel apel. apel. Apel. Apel potong itu ya apa Kenapa ya? <laughs> ay, ay, ay, ay. Makan kumagas <laughs> Makanin. Makanin. Makanin banyak Itu penuh? Banyak ada lagi. maka ada arahkan ke situ sama dia. Bingung mungkin. tidak, kan nggak ada ya! Jangan dah, jangan laki -laki. <hari> laki -laki. Mau <tuk tangan> dia so lagi marah kok pertama itu mantap Apel apel. Gimana <laughs> Apel. Apel Apel. Gimana eh, Apel. Bukan apel. apel <coughs> apel, <laughs> Apel. <laughs> <gulung> <gulung> <gulung> Mantap lagi nangis itu. <gulung> <tuk> Lebarnya muha. <tuk> <tuk>